terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru dari para kiai, protorone itu udah periode kiamat periode kiamat kubro ini kiamat kiamat setelah kehancuran langit bumi ini kuwanton periode pertama ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus kiamat kubro kedua ini ku bahas kini ku sebagian kiai sebagian ulama nafsiran yawmatar jufur rojifah no tak rojifah taswuhan noh rojifah kulu biyawma itin noh wajibani wasamis tante rata-rata ulama ada randi malaikat sing nyekal trompet utawi sing calon nyekel trompet malaikat israfir karena kiamat tuh sudah dekat Niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil ini sudah di mulut, jadi harus dimot karet nubuh Dan semua ayat Quran menunjukkan Kalau kiamat sudah dekat, semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Najinan tangkut dari diinformasikan dekat. Ya. Bukan zaman gak salah paham, dari diinformasikan dekat itu Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, wambon sewu, batang ngadus, walulikur hijriah, hampir 16 abad. Ini kemauan ngagetain tahun hijriah, tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufasir itu. Menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat Apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu Kalau pasti terjadi itu pasti dekat Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan Allah inna sa'ata bahwa kiamat itu dekat Mesti rata-rata mufasir mengatakan Fa'inna kula'atin koribun Karena setiap yang akan datang pasti dekat. Kayak kita ini dengan kematian Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun tapi karena kita ini pasti mati itu seakan-akan asal eleng mau nih grogi Eleng tak nih grogi karena kita yakin itu pasti nembah terjadi. Itu satu, satu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua ini, itu berbanding dengan umur dunia umur dunya wingi Kompas versi Kompas tuh sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang kalau versi ilmuan tuh sekitar 3 miliar berapa. Gitu toh dinosaurus mawon sekian 100 jutaan. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun 3 apa? Miliar, 3 miliar gitu. Deh. aku nah, setuju metode ketiga nih. metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali itu melihat waktu itu ya kalam hilbasari hawa itu udah ada artinya semua dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah apalagi sekarang secara sain secara ilmiah misalnya ngetel, cara semut kalau mecah nondok, pikirannya kok kan bisa mecah nendok? Nak dar grogoti rongulan lagi sono nobo, jauh nak sih bukongkon semut. Tapi ganggu gue sampean tak dites langsung nobo, pecah ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan, artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok pengennya kok hancur ngenteni? Global Warming tentang ini pemanasan global, tentang ini macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi, tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah, itu acara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayang no kiamat amat tentu nunggu Global Warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Eh, waduh, cara semut kan mecah, nendok. Ih, e, kira-kira pikirannya ini tak mulai kepo jendin di paling lemah di sini. Eh, cara sampai nembak kita semulaikon dibayar ya bet. Ya bodoh, gue ngubah no gedung sih ngangguk beton ngangguk, corong nak manual ya, tak palu kondisi gue rubah. Eh ya, tapi ngangguk bom atom ya, coba udah kok enti baik Hancur ya, artinya ketika yang nentikan tu dekat atau muda itu Allah memang enggak ada masalah. Allah mau bilang ya mati dekat atau muda ya memang, tidak ini ke Allah wah ini apa? Ya, Yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hermo mesti ditutup inna dzalika ala huwa yasir wa kana dzalika yasir itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya ndak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah ya, anak ngono kan pun kleban ya memang enggak masalah kan cik Allah cerita parek gampang urus urusani pangeran, kita ora usah melakukannya Pangeran nak metu moko nge nak ngentikanu laisa alu amaya faalu Bintu ini menusuk wae, sering analisis pangeran, bteori ini menusuk. Ya, mesti orang, -orang sambung, oh wah, azali, dia analisis, sesuatu, sing hadis, sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu, karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azal. Gila wau, wow. contoh paling gampang nih, gak wow bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu pada ada pengheran, buatan butuh ruang, buatan butuh waktu ini aku mau nopo. Ya contoh termudah itu contoh termudah, jika kita menganggap kiamat itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut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 satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh. Ketika dulu uangnya nak nanggil gabai, nanti walaupun bulan, nanti enam bulan, terakhir enam bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis panen dihitung, nak uangmu jumlahnya tambah terus Terus, bayu panen ini bulan, isot kelambar, dalam penemuan ilmiah, sing isot telung bulan, sehingga zaman manusia soside sering telat berat sampai uang mangan jagung berkata, "dari uang birang-birang ratau telat nopo berat, dari pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah uang agak telat nopo berat." Masalah tempat genggot. Uang tuh tanah rata tambah sembilan domanggon. Tapi manusia lewat modernnya itu bisa beli rumah tinggal atau masuk. Uang modern, nona sing diwajah lebih manggon, memars, Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klompit. Lelah ya rawan apa? Klomp. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus bisa di, bisa diantisipasi terus. Quran, wala, wala ya makna istilah Quran ngeneh menusa niku. Walanak walakin aktsarhum la ya'lamun ya'lamuna ghayra min alhayati dunya. Eh paling banter manusia itu mau ya ya'lamuna ghayra min hayati dunia yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter mereksa, jadi pemah rumah yang bergemang anehlah tertib, ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya ndak tertib lahir mah sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib iya, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib, penghasilan tertentu kan tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang ada masalah mah, tapi masalah apa ekonomi dan nah, nanti bagi yang lain bagi yang lain, ahli sarap, ahli hobo itu tidak murni dianggap masalah lama atau masalah telat makan lebih ke psikologis bahwa sarap itu punya ketahanan sekian kalau sarap psikologi tertekan maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering nih, karena sering telat lah, nah, kondisi sarapnya itu, kondisi psikologinya itu stabil itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian, artinya tidak pati risikan, tidak pati rawan, kena apa penyakit. itu kan sudah tiga versi. Ya sama, nanti kejodohnya kiamatnya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas, kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sehingga -ulama, ahli kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama, itu hanya... Gambaran-gambaran, betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu, vani akan rusak. Koluman Aliha vani, wajib kau wajib robi apa, Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang ngelakoni, singkong ngelakoni. Untuk hancur walang-walang, kurang sangat teknik kiamat kubur. Kira semua teg nih jeruk kuburan, kita kuburan kita bisa walang, baru ngemis walang ngawal, ois, pesta Cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan Kue raw sampai ke kiamat. Kiamat ke China. Nanti gitu, tolong bunga-bunga uang agak kan canda. Nanti nanti. Kiamat temu Dewi Rahmati. Dewi ya. Ong bodoh. malah yang ngeri. Kiamat pribadi. Dia sambil dongi. Gitu. Uang kena longsore tanah. Nak coro sing dahsyat. Teguh koyo. Koyo nak bumi rubuh atau bumi hancur. Sawangan dedah. Sori bagi sing lah konyo sambil mohon. Jaman jeje lebih tak pendem Dewaan, baik biasa biasa aja. Caores sampean tetap bagi sini pendem itu pernah biasa, tetap, tetap peristiwa besar. Sampean di pendem tiang, cawor yang pendem ya biasa, ya. manca orang dunia wah di pendem ya mati. Tapi kalau sini pendem ya kejut kejutanan, ya lorodan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat Kubro semua yang dialami oleh manusia tragedi tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar besar maha besar kembali kalau kelaparan kelaparan saya bunyi TV ning tv mengenai gusung luaparong irian jaya orang afrika orang macam macam tapi kan di individu yang hari itu sedang lapar ya yang ngeri kan tadi berita nolah ya masih ngeri ya karena dia bener bener ngalamin apa kelapar nah, makanya ketika ini ulama ulama ilmu hakikat itu Law ashraqa la kanurul yaqin laraital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaiha kamu imannya benar itu tentu melihat akhirat itu sekarang enggak usah nunggu nanti Law laushraqa la kanurul yaqin laraital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaiha kamu sudah sampai ainul yakin hakul yakin. kamu melihat akhirat itu sekarang tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu penuh, nunggu suaraku nopo, neraka. Kenapa? Yaitu tadi, bagi orang yang khusyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas izaizikirawah wajilat, akhirat sekarang, sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat, lagi hari ketiga ya akhirat lagi, sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana?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 Kayak di akhir, artinya untuk untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga dia dimulai bener-bener sekarang. Artinya neng suwargo yang tak boleh yaudah ini allah, neng roko yang tak boleh ya suh Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sung paling wedi babe, ya, suh tuh sing paling seneng ya babe, ridho. Mana akhirat yang ini mati, ya, akhirat yang pinto, ya akhiratiku ehku ehku wo di nggak ngenteni mati neng kuburan dhewean. Di An, ditangi ditangisi mutir iki di saiki dhewean ning kuburan. Ora ana dulur ora ana anak. Lah zaman ning donya akeh uang terbagi ya. Ono dulur emana tukaran. Ana bojone malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean An, ana anak, ana anak-anak geger malah dhewe anak. Lah muti ora ilmiah. Apa? Lah muti dhek menange dhewe neng lakoni rutin. Ya, kan ya, apa nak terus lorok, kan ada kok anak bujul kan, malah kadang anak buju, masalah sebenernya. itu artinya apa itu tadi kiamat itu ada gaib itu ada kita nanti mati nanti kita dihisab tapi seorang mu'min sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti mulai sekarang itu takut hisab Makanya sampai Rasulullah menghentikan khasibu anfusakum, kau belah antuh khasabu Kau menghitung awam yusak iji, ngerasa awam mau evaluasi terus, mau hisab Terus, ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa Kau belah antuh sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata Audit dari Tuhan nanti benar-benar Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat kebiasa Sesuatu yang kecil, yang biasa Mati oleh Rasulullah itu juga biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan, gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam beribadah atau dalam suh suh nah, Orang yang sudah begini ini yang masuk inna malmu minu nalla diina izah zikirawah wajilat. Nenakku ya orang wajilat tembeng no. Waduh, ketemu awaning kiamat amalku elek tosoban biye. Tapi saya kira ketemu pangeran jenjian do. Ketemu pangeran dengan tayni. Kiamat. a, jadi kucinai kala inna humar rok pimeoma lama cupu menjen pekhi capu ripe upak na po, cup kuman ketemu pengiran, u timu neurak sangkantei di sope, yusaiki ini juga nek ora makam sing dhuwur, ora makom dhuwur-dhuwur, rancen aturane kudu ngono, iki aturan, ora senengane kok makam-makaman. Nek nek kon nggih makam. Lha benyan begitu, standar seorang mukmin inamal mukminun standare yadzikirullah. Wajilat qulub. Ora ana inamal mukminuna sing papan atas terus, papan tengah napa? Papan bawah. Nek seneng karo wali nek jare makam dhuwur nek wong makam Busu aku nak wali tapi kewajiban kewajiban. datang <tik>